dia ayam batunya, mau makan di luar. Ini makan di luar. Hey. Iya, tapi dia bukan di luar rumah. Dia bilang apa tadi? Iya, iya. Iya, ada Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Makan di luar iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. lagi apa, ha? lagi, lagi. Oh. <giranya> giginya jarang <jalan -jalan. giranya> jarang Demo mana tuh? Hah? Eh, ayo ya, ayo Nih, ayah. Tak aya, tak ya. Tak ini tak Makasih ya, pintar anak oh. Assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya? Namun buat kita semua, oke? Okay? Jadi, hari ini saya bakal nge istri saya, lagi. Nah, Ini pranknya pasti gokil ya, sebelum nyambut-belum puasa Malam ini terawih kita bakal ngerjain dia habis-habisan, oke? Okay? Kita ngajak dia makan enak di luar, okay? hey. <laughs> Pasti kalian tertipu juga Makan enak di luar Pranknya makan enak di luar Kita bakal nge dia habis-habisan di sana dan... Bersama Deddy Arka <SILENCIO> <SILENCIO> Oke okay. Kita pilih Mami ya Sip Sip Nggak mau? Mau lah Oh, Deddy Arka tamu Gus Koko lo guys Ya deh, pokoknya kita bakal ngerjain Mbak Mbak Let's go panggil dia sekarang ya Ya Ada makan belum? Belum Hah? Belum? No. Belum makan Mau makan yuk Makan di luar ah. teman buat, teman, buat. Tidak ada. Tidak ada di luar yuk Ben Ben Kenapa tuh ada Kenapa luar? Ada luar Ben Kenapa ada luar? Kenapa ada luar? Makan lagi lu, makan apa? Kenapa ayam makan apa? Belum mandi. ya? enggak jam berapa dah ini tiga dah. Tidak ada lagi. Iya. Kamera. Ya. <tuk> guys, jadi kita bakal simpan di kameranya di lemari, guys. biasa kan embel make, make upnya -up di situ tuh. Tugasnya seperti apa? Let's go. Tada. Kita tinggalin kamera dulu ya, guys. Langsung nah, kamera satu lagi di luar. Oke, okay? let's go. Balik. Oh, aneh sekali kali kenapa ya omie. curiga nah. ini nah, buat dampat, ya karena yang membayarkan. Yang <laughs> ya Oke okay, guys, hari ini saya bakal ngerjain, makan di luar Kan, di luar kan? Di sini saya banyak cantik-cantik, cara di makeup kan oh. Sekarang kita ngerjain dia sekarang Oke, okay, let's go, saya tunggu dia Katanya udah mau ntar, dia udah selesai tuh makeupnya Oke, okay, tunggu dia Ya Ya saya belum. pakai batu. apa? pakai batu lagi. pakai batu. pakai batu lah. bedentik. biar bagus. makan ke mana makan kali luar. pakai e batu ya. hei. saya bilal dulu guys. bawah? nanti. <SILENCIO> mana sih? Hah? makan luar kan? Lihat ah. makan luar. Lanjutnya, kamu makan di luar nih. apa? Ini lama kan? Lautnya ada nih. Apa? Ayo, dia ayam katanya nggak makan di luar. Ini Endingnya di luar. Dia tuh bukan di luar rumah. Oh. <tuk> oh. <tuk> oh. Bikinnya apa sih? dia apa nih. Nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak luar nih. nggak nggak nggak luar nggak. Aduh nggak nggak nggak nggak nggak. Aduh nggak nggak nggak nggak. nggak itu lah, jadi ikan bilang apa, Adi? makannya luar dong ayo, makannya luar, makannya ada launia ya. kenapa? besokok lah, kalau dia ada di launia nanti kan makan di luar besokok kalau dia katanya ayo, makannya makan di luar iya, ini kan kita... Ay, ayo, makan Ay. Ay. Kita Ay. keluar yuk, kalau yuk. Makan yuk, lu sini nih, ya. yuk. makan lu. Makan ya, makan lu. Pak.. Pak.. Pak.. Pak.. Pak Luar yang mendingan Alhamdulillah, ha? Yang ah. hmm. mendingan Luar yang ada apaan? <tuk> <tuk> oh. Yang mendingan Luar, kan luar, luar kan ayo kita makan? Cukup, tak apa-apa keluar? Luar? Lalu kenapa nggak ayah tadi nyuruh kita berganti pakai baju cantik, pakai sepatu, berkeren, berdandan, apa lah? iya, nanti kan makan luar di tengah aja iyalah, kalau lawa-lawa ga tapi aku makan di luar takut lah, makan luar, kali-kali lah ini kan makan luar, alhamdulillah, makan lawa-layam dulu sama lah apa lah? oke, guys, sekarang kita akan di luar itu kameranya Tidak ngomong, gitu kan? ada macam yang makan luar luar, ayo kita luar, guys Ayo, makan makan luar Ah, ah, cuci tangan belum, nih? eh! Oke okay, guys, emang udah jadi cantik ternyata makan di... Cerok! Lalu deh, keluar! Di Cerok, Wee! <laughs> jadi ga cinta, Bugi! dadah! Da -da. da -da. yeah. Dadah! -da. Yeah. <laughs>